Ini adalah kisah temanku Yang selalu mimpi sesuatu kejadian Secara berulang-ulang di setiap tidurnya Paling tidak Mimpi yang sama itu Tiga kali dalam setiap minggu Lama-lama Itu membuatnya gelisah dia kisahkan mimpi berulang-ulang itu di dalamnya. Tiga tahun lalu, entah aku lupa bulan apa. Aku berteduh di sebuah rumah kosong karena hujan badai. Tapi saat itu, Aku merasa rumah itu dihuni. Aku berteduh di teras rumah itu. Karena pintu pagar terbuka dan tak kutemukan rumah lain di situ. Kurang lebih 100 meter lagi kulihat rumah Hujan deras, angin kencang, tanpa permisi aku berteduh di situ. Menurutku, waktu itu rumah berpenghuni nampak bersih dan lumayan bagus. Lampu menyala di depan, dan di dalam aku hanya berdiri. Walau di teras rumah ada kursi dan meja perasaan kusungkan saja mau duduk Gak lama kemudian Ada ibu-ibu setengah baya membuka pintu rumah Menatapku sejenak Dan tersenyum ramah Orangnya cantik Menggunakan daster kuning, mempersilahkanku masuk. Aku ragu, tapi akhirnya aku masuk ke rumahnya. Dia bilang, "Kehujanan, Mas. Masuk aja nanti, masuk angin. Motornya masukkan saja di halaman rumah," katanya ramah. Suasana rumah sangat menyenangkan Ibu itu memperkenalkan anak-anaknya Yang sudah remaja Si sulung cowok Dan dua adiknya cewek Cantik-cantik Ibu itu seorang janda Suaminya sudah meninggal Kira-kira Usianya 45 tahunan Aku disuguhi gorengan hangat Dan segelas kopi jahe Nikmat rasanya Kami ngobrol ringan Dan bercanda Mereka keluarga yang menyenangkan Sebelum aku pamit Aku berjanji mengunjunginya Kamu tahu Sebagai seorang duda Aku menaruh hati kepada ibu itu Dia wanita yang pas Kriteriaku Lima hari kemudian Aku berkunjung ke rumah ibu itu Saat usai Ishak Memang aku perhatikan Rumah itu tampak menyendiri Posisinya di pinggir jalan raya Kiri kanan Dan seberang rumah itu adalah kebun Rumahnya bagus dengan pagar besi di depannya Dan pintunya itu selalu terbuka entah masih sore atau bagaimana pintu pagar itu tidak dikunci padahal melihat keadaan sekitar rasanya rawan seolah tahu kedatanganku ibu itu Tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu pagar rumahnya. Aku ucap salam dan beliau membalasnya. Pertemuan kali ini sungguh nyaman. Setelah menyalamiku, anak-anaknya pamit ke dalam kamarnya masing-masing. Kembali hidangkan kue dan kopi jahe, terhidang di meja untukku. Kami cerita ngalor ngidul hingga beliau secara bercanda aku lamar dan tak kuduga ibu itu tidak keberatan. Setelah ku ceritakan tentang aku yang duda, istriku meninggal karena sakit dan aku tak punya anak. Tak terasa hingga pukul 10 malam, aku pamit beliau mengantarku bersama anak-anak di halaman rumah. Saat aku menyalaminya Ibu itu Seolah tak mau melepas tanganku Dan berkata Janji lo Mau ngelamar Sambil tersenyum manis Nampak dia tambah cantik Aku anggukan kepalaku Jalanan sudah tampak sepi Saat ku tinggalkan rumah itu Pak dia berkunjung lagi ke rumah ibu itu Saat siang hari bersama adik cowoknya Dan dia terheran-heran bercampur bingung Ternyata Rumah itu hanyalah bangunan terbengkalai Dan tentu saja kosong Rumput-rumput nampak merangas liar, pintu pagar terbuka, sebagian kaca jendelanya pecah, dan cat rumah nampak kusam. Dinding rumah penuh ditumbuhi lumut-lumut, kemana rumah bagus berdinding cat putih dengan bunga-bunga tertata rapi. Adiknya juga bingung dan heran Di mana rumahnya kak? Kok kesini sih? Ini kan rumah kosong Tanya adiknya heran Temanku hanya diam saja Dia juga heran Sungguh Dia tidak siap menerima kenyataan di depannya Suasana hening sejenak Hanya terdengar suara kendaraan yang lalu lalang di jalan Tak mereka sadari Seorang bapak-bapak menghampiri mereka Mungkin dari kebun karena membawa cangkul dan sabit Assalamualaikum Agak terkejut Wawan menjawab Waalaikumsalam pak Ada apa mas kesini Ini rumah kosong udah 10 tahun lebih Penghuninya sudah meninggal semua Karena kecelakaan mobil Mereka ditabrak truk Waktu terjadi kecelakaan beruntun Tepat di depan rumah ini Mereka berbelok mau masuk rumah Saya masih keluarga jauh almarhum suami ibu Ida Saya ikut mengurus jenazahnya Juga jenazah anak-anaknya Wawan tercekat kaget Hingga tidak bisa berkata apa-apa Dua hari sebelum meninggal Ibu Ida sempat minta tolong Untuk kenalkan dengan seorang duda usia lima puluhan Yang baik dan amanah Dia ingin menikah anak-anak Butuh figur ayah Lanjut bapak itu dengan mata berkaca-kaca Sejak itu Wawan sering bermimpi di dalam peristiwa yang sama Sering bermimpi sedang melaksanakan akad nikah Dengan ibu itu Mimpi itu berulang-ulang Dalam mimpi itu Wawan memasangkan cincin emas di jari manis Ibu Ida Yang tampak cantik Di ruangan yang indah penuh undangan Lama-lama Wajah Ibu Ida yang cantik Berubah penuh dengan dar Wawan kaget dan terbangun Wawan disiksa mimpi seperti itu berulang-ulang hingga tiga tahun ini Malam itu bertepatan dengan hari kecelakaan dan meninggalnya Ibu Ida dan anak-anaknya Kusuruh Wawan menyiapkan ruangan khusus di rumahnya Guna memanggil jiwa Ibu Ida dan anaknya Benarkah itu jiwa Ibu Ida Yang masih terikat di dunia Atau hanya jin yang mengkopi peristiwa itu Itu yang ingin kupastikan Setelah segala sesuatunya siap Aku mulai bersikir. Wawan di sampingku tampak sangat cemas. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Saat aku melakukan penarikan jiwa mereka. Dengan jikir-jikir hadiran. Lilin merah yang apinya tenang. Sontak bergoyang-goyang seiring dengan desiran angin dingin menyengat Membuat bulu kuduk berdiri Disusul aroma amis darah dan aroma kemenyan Serta bunga-bunga yang biasa ditaburkan di kuburan Wawan sontak bangkit dari duduknya dan mutah-mutah di kamar mandi Aku terus fokus di ruangan Hanya bercahaya lilin Wawan kembali duduk di sebelahku Nampak lemas dan berkeringat dingin Tiba-tiba Di antara keremangan lampu lilin yang kunyalakan di setiap sudut ruangan dan satu lilin merah di depanku Muncul tiga sosok penampakan jelas itu sosok ibu Ida dan anak-anaknya Berdiri dengan ekspresi wajah yang kaku menatapku dengan tatapan kosong Wawan di sebelahku ternyata pingsan Perlahan tubuh mereka berlumur darah Yang baunya sangat amis Aku melakukan kuncian khusus Agar berkurang bau amis yang menyegap hidungku Kaki mereka tidak menyentuh lantai Assalamualaikum Tiga kali ku ucap salam Mereka tidak menjawab Tetap membeku di depanku Benarkah ini Ibu Ida dengan putra-putrinya? Aku bertanya Mereka diam Sesekali lagi aku bertanya Benarkah ini Ibu Ida Sekeluarga Mereka diam Justru wujudnya berubah menjadi tiga sosok Genderwo Berbulu hitam Legam tinggi besar dan bertaring giginya Mereka menggeram. Suaranya menggema di ruangan itu yang wujudnya paling besar berkata dengan suara serak Anakku suka wawan Sambil tangannya menunjuk ke gendruwo di sebelah kirinya Kamu jangan ikut campur Katanya penuh amarah Tiba-tiba Mata semua gendruwa bersinar merah redup Mengindikan Aku sudah nikahkan mereka Lanjutnya Aku putuskan tidak banyak omong dengan makhluk macam ini Jika benar Wawan sudah dikawinkan dengan gendruwa ini Maka dia sering mimpi basah Seolah melakukan dengan ibu Ida Jika wawan pacaran biasa Tapi begitu mengarah ke pernikahan Pasti gagal Entah wawan tiba-tiba gak suka Atau wanitanya berubah pikiran Dan berakhir batal Alias gagal Hal itu belum kutanyakan ke Wawan yang masih pingsan di sebelahku. "Kalian kembali ke alam kalian, carilah pasangan sejenismu," kataku. Mataku tajam menatap kedua di sebelah kiri si bapak ini, dan... Ceritanya pun berakhir Demikianlah cerita kali ini Semoga kalian terhibur